Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita Di sore hari ini Tentunya ada bukan spesial banget Ini persahabat ya Ini momen ketika di floatnya Bang Bilar nih. Kita lihat Ketika ditanya nomor HP terakhir Pasanganmu Dengan jawaban yang sangat Luar biasa persahabat ya. Kita perhatikan jawaban Dede Les nih tujuh delapan sembilan satu dan Rizky Bilar enam delapan sembilan satu. Untuk angka depannya hanya beda satu angka persahabat ya 7 dan 6 dan angka yang ketiga ternyata mereka sama. Wow, ini definisi jodoh persahabat ya. Akhirnya terungkap kembali bahwa mereka memang benar-benar jodoh. Tulis angka nomor HP terakhir aja mereka sama para sahabat ya Luar biasa Mudah-mudahan tentunya hubungan Lesti dan Rizky Billar Selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan Postingan tersebut telah -post kembali oleh akun Instagram Lesti Billar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Gemes banget si dedek ngecie-ciein pasangannya sendiri Eh si nya salting tuh, <tuh> Kalau dari LSD sudah bahagia gini para sahabat ya luar biasa memang Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan dari IG-nya Kak Lisna nih para sahabat yang terbaru Wow <gifat> Baru naik helikopter Teh Lisna sudah ada di pantai ini luar biasa Kejutan apa lagi akan diberikan oleh orang-orang terdekat dari dari ke kejoran Mudah-mudahan ada kabar bahagia persahabat yang kita dapatkan dari Teh Lisna nih Tentunya kita masih menunggu kabar baik yang diberikan oleh Teh Lisna untuk kita semua para fans Leslar love lover Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Instagramnya Bang Ariel Mengunggah sebuah pusingan foto terbarunya di lokasi syuting persahabatnya ada kalimat kapsen yang dituliskan, Bismillah bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Wow, lagunya luar biasa bersahabat ya. Tentunya doakan terbaik, mudah-mudahan tentunya orang-orang terdekat seperti Bang Aril bisa selalu menjaga Rizky Bilar maupun Lesti kejora. Berikutnya kita lihat juga para sahabat, Ada sebuah kabar spesial juga yang kita dapatkan. Ternyata tentunya trio Gears Rex syuting bareng kembali Persahabat ya sekian lama akhirnya mereka kumpul lagi. Terlihat dari raut wajah mereka sangat bahagia apalagi tentunya idola kita satu ini Rizky Billar yang selalu tampil mempesona nah, Persahabat ya kegantengan dari Raut wajahnya selalu membuat kita para fans tentunya bangga dan bahagia melihatnya Doakan yang terbaik juga mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan Unggahan tersebut telah di post kembali oleh akun instagram Lenslar2324 mengatakan dalam sebuah kalimat caption Semangat syuting Bang Rizky Bilar dan Karis Kai Haris Priza Doakan yang terbaik para sahabat ya mudah-mudahan lancar terus untuk syuting hari ini Berikutnya, kita lihat juga para sahabat Ada sebuah spesial banget, nih! Wow, tentunya dari Alasti bersama Bang Deri, nih, persahabat, ya. Tentunya, ini video lama, nih, persahabat, ya. Bukan video terbaru, ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Deri: 'Dek, nemu ini, WKWK ini mau bikin bumerang, gak sih? Awalnya pas nemenin Bilar, ya.' Ah, Lesti Kejora, tuh, persahabat, ya. Ini adalah video lama. Tentunya kita lihat juga baru diposting bersahabatnya oleh Bang Dery Tentunya kita melihat begini aja kita sudah bangga dan bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut lagi dipost kembali oleh akun Instagram Sundal Putih underscore Bilar. nih Ada kalimat caption juga yang dituliskan Manis bangsi Si Dede begini mana hijabnya cantik lagi Luar biasa memang ada komentar dari para fans Yani dari akun instagram Nonon Anuskon Mozart Mengatakan ini waktu dedek bobo Di video abang Waktu syuting video call katanya. ya Ada juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Sari01M mengatakan Ini waktu kakak syuting video clip Waktu dedek tidur Itu Luar biasa memang para fans tahu banget persahabatnya Doakan saja mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada lesti dan rizky bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru nih dari abang bilar yang mana memposting sebuah video dari lesti ketika live instagram bareng persahabat ya bersama ruang guru luar biasa dari kalimat caption yang dituliskan Yuk ngobrol bareng tentang persiapan pendidikan anak di era digital. Nah, jadi gue dan Dedek Lesti Kejora happy banget di Instagram live kemarin karena kita dapat banyak bekal buat persiapan pendidikan anak. Kita nanti dari altaschool.id sekolah online yang berkolaborasi dengan Ruang Guru Luar Biasa Persahabat ya. Belum menikah aja tentunya Leslie dan sudah belajar pendidikan anak persahabat ya kita makin bangga, makin bahagia melihatnya mudah-mudahan tentunya cepat dilaksanakan untuk pernikahan Leslie dan Ski Bilar dan cepat mempunyai Leslie lari junior pasti gemes dan tentunya membuat kita bahagia. Dalam postingan segi Billar tersebut banyak komentar hingga respon yang sangat luar biasa dari para fans. Salah satunya di sini dari akun Leslar Leslar_History mengatakan, "Entar gua daftarin untuk nenek gua juga ya kak, biar bisa temenan sama Leslar Junior." Memang luar biasa gesreknya persahabat ya ketularan dari abang Billar nih memang luar biasa. Doakan saja terbaik untuk idola kesayangan kita dan mudah-mudahan. Kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti, maupun Rizky. Bilal, tetapan dengan channel ini, para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.